Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat, Lesti Lovers, lovers, serta Lesti Lovers dimanapun kalian berada. Kembali di TV hadir untuk mengabarkan kabar terbaru Kabar baik dan bahagia seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Bagi kalian yang baru menemukan channel ini Jangan lupa para sahabat untuk mendukungnya dengan cara klik like, komen, dan subscribe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 Baiklah para sahabat untuk mengawali perjumpaan kita di sore hari ini ada vitamin bahagia yang kita dapatkan Bilar, para di unggahannya Papa Billari persahabatnya di IG pribadinya memposting foto cute saat main sepak bola bersama Marwa FC Wow, gayanya luar biasa banget ya, para sahabat ya dan kita juga dibikin salvo. Sama kalimat yang diposting di depan aja, Bang. Biar aneh umpan, et marwah, FC, kata Papa Bilar. Tuh wow, luar biasa ya di matchnya. Saat main sepak bola memang terlihat sangat ganteng sekali, luar biasa nih Papa Bilar. Postingan ini pun dipost kembali oleh akun Les Larsi. Di sini juga persahabat tentu banyak sekali, dibanjiri komentar dan respon yang diberikan. Dari akun Instagram Kamzer3 mengatakan... Ayombe, Juli tipis-tipis aja biar kita melek. Dari tadi ngantuk banget, kagak ada vitamin Les simin Plus katanya tuh ya. <laughs> Sebelumnya persahabat disimak di kalimat caption yang dituliskan oleh Leslar Larsik. jangan nih, nggak ah, gak jadi Julid katanya tuh. Aduh, Masya Allah banget ya. Pokoknya kita bangga, kita bahagia sekali mengidolakan Lesti dan Bilar. Selanjutnya, persahabat disimak juga di akun Instagram yang sama mengunggah sebuah postingan foto Bunda Lesti Kejora perhatikan sahabat. ini mirip banget dengan orang Korea Wow luar biasa banget ya diperhatikan memang mirip banget nih Bunda Lesti luar biasa banget idola kesayangan kesengan kita dan kita simak juga di kalimat caption yang dituliskan ada yang kirim foto mereka di tele dan hmm, miripnya kalian berdua ada sih versi yang gak pakai hijab beneran gak bohong, mirip banget mereka. Masya Allah, gemjandinya Indonesia. Makasih yang udah nemuin ini foto, katanya tuh ini masya Allah banget bangga karena benernya sih kejora ini mirip dengan artis Korea luar biasa. Pokoknya, dan banyak juga nih tanggapan komentar yang diberikan dari Faulina Astor, mengatakan masya Allah cantik dan manis, dua-duanya mirip itu begitu komentarnya persahabat ya Memang mirip banget Kalau diperhatikan Bunda Lesti dan artis Korea Ko hyun ya Masya Allah, luar biasa banget ya Berikutnya juga persahabat di Sima Ini ada postingan persahabat yang diunggah Maya Anuskal Lesti Bilar Leslar Ini ada sebuah gambar yang tentunya Wajib warga konoha simak karena ini menyangkut dukungan nih persahabat ya, untuk karya-karya terbaik dari tim Leslar Entertainment dan dalam kesenangan kita salvok dengan kalimat yang diunggah nih persahabat, kalian dulu kompak, mereka butuh support nonton vlog mereka dan doain mereka bahagia jodoh sampai til janahnya Allah ayo tunjukkan kekuatan Leslar yuk katanya tuh, ini menghimbau juga untuk warga Konoha untuk selalu mendukung vlog-vlog Let's Entertainment persahabat ya karena vlog kali ini adalah vlog yang paling ditunggu oleh kita semuanya mari kita buktikan kekompakan dan kesalitan kita mereka jauh-jauh pergi ke Paris ngevlognya ini vlog mahal guys masa viewersnya dikit ayo Let's lovers bangkit yuk please yuk sayang-sayangku katanya semangat tuh persahabat ya ini mengajak untuk keluarga Konoha untuk selalu streaming di Persahabat dia ya, vlog-vlog Leslar Entertainment. Dan di sini juga ada cerita nih Persahabat dia ya, bahwa fans yang sangat luar biasa sampai ke pasar pun bawa handphone dua Tuh, wah. Wow. Saking sayangnya kepada idola kesayangan kita streaming vlog Leslar, sampai ke pasar pun bawa handphone sampai dua tuh Persahabatnya dibawa ke pasar. Dan menyaksikan vlog Leslar Luar biasa sih ini dukungannya Kita patut bangga dan selalu patut bahagia Karena memang dukungan yang selalu diberikan memang luar biasa banget Kemudian juga persahabat, ada kabar dari jagodangdut.com Ini mengabarkan idola kesayangan Lesti dan Rizky Bilar saat jalan-jalan ke Paris momen liburan bulan madu Rizky Bilar dan lesi gejora di Eropa sontak membuat publik heboh wow, ini sontak membuat publik heboh nih persahabat, ya kita simak saat momen vlog laser entertainment sontak ramai nih persahabat menjadi bahan perbincangan publik lewat aksinya Rizky Bilar yang memberikan uang lebih kepada pedagang di Paris ini sih emang kebanggaan sekali alhamdulillah persahabat ya punya, punya idola yang sangat super duper baiknya ini patut menjadi contoh yang baik Mudah-mudahan selalu menjadi orang baik Selalu menjadi inspirasi untuk banyak orang Ini memang banget nih bersahabat ya Papa Bilar Ini memberikan uang lebih Kepada pedagang yang ada di Paris Ini patut menjadi contoh nih untuk banyak orang dan kita lihat juga persahabat ya Di postingan ini ada sebuah kalimat Pasalnya pada saat sedang membayar Rizky Bilar memberikan sedikit rezeki lebih kepada pedagang tersebut Tuh, sontak heboh banget ya Luar biasa nih, Leslar selalu menjadi pusat perhatian dan selalu menjadi sorotan publik Kita selalu mendukung yang terbaik dan selalu menunggu kejutan-kejutan bahagia dan asupan vitamin Yang selalu disuguhkan lewat idola kesayangan Jangan kemana-mana persahabat ya, tetap stay tune dan kontengin channel ini terus Biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru terupdate dan terhangat berikutnya